Emang lagi cantik. Hai sayangku, hari ini aku cantik, cantik pakai bidadari, bidadari di hatimu. Hai sayangku, perlakukanlah diriku seperti seorang ratu, Kuingin ingin Sayangku, hari ini aku santai. Tak pagi tidak cari, tidak cari di hatimu. Eh, sayangku, perlakukanlah diriku seperti seorang ratu. Ku ingin dimanjak kamu, ku hey, ingin man, lagi, lagi. Pengen dimanja pengen berduaan dengan dirimu saja. Emang hey, lagi cantik cantik hanya untuk dirimu. Hey, hey, hey. Ah. hey sayangku hari ini. aku tidak cari tidak cari di hatimu Hai eh sayangku perlakukanlah diriku seperti seorang ratu. ku ingin menjagamu. Emang lagi cantik Emang lagi cantik tik tik tik tik tik tik Cantik Cantik tik tik tik hey. Lagi tik tik Pengen, dimanja, pengen dengan dirimu saja. Emang cantik tapi bukan so cantik, cantik cantik ini hanya untuk dirimu Emang lagi manja, lagi pengen dia pengen kekewaan dengan dirimu saja. Emang lagi cantik tapi bukan so cantik, cantik cantik ini. Hanya Shanti